Ih, Justin tuh mukanya curiga banget, tuh. Eh, oh, oh, oh, oh, oh, kenapa oh, Tuh kita voting siapakah under oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nah, the set We Square. terbang. Oke. jadi Paling tua kali ini kita mau main. Undercover Oh, nama gamenya Undercover Iya yeah. I'm the mob ya A few moments later Oke, okay. okay. jadi Karena kita ada empat orang, satu orang bakal jadi moderator Dua orang bakal jadi warga biasa Dan satu orang akan menjadi Undercover Siapa Siapakah Undercover itu? Jadi kita akan dikasih <laughs> Kita masing-masing akan di chat <laughs> Dari seorang moderator ini sebuah kata benda atau kata apapun kata sifat kata benda sesuatu Berat. gitu. dua Orang bakal mendapat kata yang sama dan satu orang akan mendapat kata yang berbeda. Terus saat itu di ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga dan seterusnya tergantung alur mainnya nanti. Ini kenapa berofcam? Hih, <guluh> aku ngikutin ronde satu. Yang pertama itu kita wakal sebutin ciri-ciri dari kata benda yang akan kita terima yang ter, kita terima bukan akan, akan dihapus. Kita akan menyebutkan ciri-ciri dari budaya yang kita dapat. Terus abis itu dari situ kita voting siapakah undercover-nya. Terus abis itu setelah kita voting orang itu akan mati. Kalau oh, undercover-nya mati, kalau undercover-nya mati berarti warga menang. Ya. Kalau warganya yang salahnya enggak berhasil gitu. Kalau warganya mati, undercover menang. <San> ye <Yeah>, ranking satu. <susur> kalau undercover, eh, kalau under yang ngemati, berarti undercovernya menang. Hmm. Jadi gitu guys. Kalau tidak ada yang mati, ronde akan terus berlanjut sampai ketemu. Terus kriuk. <tongan> nah, dari <that is> spin. Lah, <tongan> <tongan> aku duluan. <tongan> curang, okay, curang. Aku, Jadi aku moderatornya yang pertama. Ya aku nggak nyiapin kata aku aku mikir sekarang ya. One eternity later. Udah. Yuk mulai. Oke. Okay. Ronde pertama. Sebutin ciri-cirinya mulai dari Sweety. Mana ini si Rizka? Oh, Rizka ya. Aku ya. ya Punya empat Kaki, kaki. Oh <laughs> Punya empat Kaki-kaki yeah. <laughs> Oke, okay, next Rizka, sebutin Buat santai Buat santai Oke okay. okay. Darah uh, Kebanyakan terbuat Emang Mayoritas terbuat dari kayu Oke okay. Oke okay. Oke okay, ronde pertama selesai berita kita voting Votingnya Votingnya langsung sebutin Sebutin Aku si Rizka sih Aku Dara, aku Rizka, aku Dara. Dara siapa Rizka Rizka Rizka. Tebel. Tapi tebel tebel tebel takut banget loh. Rizka malam ini mati petut. Oh, tenang ya sedih. Tenang di sana tenang. Ada ini apa sih permen? Eh, lah itu ngapain sih mas? Kan enggak ada gunanya. sebutin. Itu. Cepetin. Dia. Oke. Okay. Darah kata yang kamu dapat apa? Meja meja. Rizka. Kursi. Swesti? Aku meja. Rizka tadi apa? Kursi, kursi dia kursi. Ah iya yes, bener. Berarti oh ya, malam ini yang menang warga. Yay. Sombong amat lanjut moderator, oke kita roulette lagi, yep spin, loh? ini dia justru dirimu sama dia, remove lupa lupa guys, ya putar lagi, hwee, yang benar ya, ya wa, jangan sampai iya, tiga tiganya -tiga beda. <laughs> yang benar ya, Kris. Enggak, hmm. anak baik. Mana, Aris? Kamu kenapa? Kan. Kan. dulu, Oke. Okay. Oh, Aku mau minum. Ibu saya izin minum few inches later ada mulai dari eh hey, mulai darah deh darah ah iya empuk empuk empuk eh hey, empuk indira <laughs> kaget kok aku aku nyaman ah oh, uh, uh, suka dikasih orang nah udah fix kamu ses fix. fix ini swasti ini belum, belum, kalau ini belum. kamu kalau ini kamu sudah tenang bunuh swasti satu dua tiga pod, Wait, pod. aku, aku... Wip warna di Rikyo, Aku cari emot pisau Kamu si suas, dadah Kamu, Dara nah. Nah. Tuh, aku bunuh oh, kamu Kamu pada nggak percaya ke aku sih Aku bunuh suas, dia Lah emang kamu sendiri, kamu tahu Kamu undercover Enggak kan saya sti sti fix. Oh, jadi dua, dua orang potensi sti. Satu orang ya. voting siapa kau? Voting siapa Sus? darah, Dara. <laughs> eh, apa aku <Kok> jadi aku? Iyalah <laughs> Dara, namanya <laughs> semuanya harus salah darah. Oke. Okay. Hmm. Dikasih tahu pasti. Ya, karena Swesti sudah fix. Oke. Okay, soalnya beda jadi, banget ciri-cirinya dari kita. Iya <laughs> yeah, beda nah, banget. Sih, aku aku Darah tuh Suka dikasih orang kayak nah, benda yang aku dapat itu dikasih orang tuh kayak nggak mungkin <laughs> gitu. Jadi. Suka dikasih ya. orang. <laughs> Kamu dapat dapat kata apa dulu?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 sama apa? tidur. apa tidur, tidur dari gantungan. Hayo <laughs> <ganti> penting beda. Berarti kalau <laughs> bueno, sofa tuh <ganti> baru. Berarti kita warga menang lagi, Dar. eh Tapi eh, jauh balik. banget gantungan. Tapi emang jauh banget, Sis. jauh banget harusnya akhir gitu. Kalau sofa tuh masih bisa itu. gantungan enggak mesti empuk. Gantungan empuk. Dari situ. Bentar, bentar. Aku ambil sesuatu. Two hours later, ini empuk. <laughs> ini empuk. Sekarang antara dua orang ini, Dardor atau Swasti Dardor. Darner. Mulai. Tunggu guys lagi tulis. Au cream. Kaget aku. Wait a minute. This is my little brother George. <laughs> Oke, okay. hey. oke, panas. <laughs> Dimulai dari boris, Kak. Anjay, ibor, ibor, ibor, ibor, dan bornya. <coughs> Aku pengen nanya dulu, Ris. Kamu ketemuan SMA, hibur juga enggak? <laughs> Ris, kamu di mute. Ris, kamu masih di mute. Lu favorit enggak? Aku enggak pernah bilang "bordfire" bestie. Oh, oh bestie berarti uh, itu kan bestie kamu. Yang berlaki di kamu. Iya, iya, kita bor. Kita <laughs> hanyalah sebuah alat. Manusia <laughs> hanya sebuah alat. Oh, mah, huh? Hah? だも平田の全て<笑> Eh, uh, udah lanjut, lanjut, lanjut. Uh, <laughs> ini apa ini, Ciri-ciri. Eh, ciri-ciri Nyeriska apa tadi? Buat masak. I don't know, I don't know. I don't know. Kayaknya aku, deh. Kayaknya aku. Under nya Kabung. Kalau deh. sih deh. Tuh mukanya ada di dapur Makin kayaknya indira Bukan. deh Indira kayaknya Ini kayak ya, indira sempat. deh Ini tuh, ini tuh bel, ada di dapur apa. juga Ketab, Daya, Tapi ngebor. tuh kayak <laughs> Tapi tuh kayak Aku tuh kayak yakin ini tuh ada di dapur Oke okay. Aduh sakit banget Yang satu buat masak Yang satu dapur berarti emang Indira pasti nih Aku juga gak tahu. tidak tahu. <laughs> senyum iya -senyum. Senyum -senyum senyum -senyum. Ya, ya. Ya, aku. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Omae wa mou hey, Dara, dong. Oh, my way! Oh, my iru. Nani? I'm way! Oh, my way! Oh, my way! Oh, my way! Oh, my way! Oh, muka way! Oh, my way! Oh, my kan aku kan juga Oh, my way! aku pilih <laughs> Aku Oh, Indira deh Oh, my way! Oh, So, tuh <guluh> beda aja kayak tabung, tabung, tabung ada sih di dapur, ada nasi tabung. Kan gas gitu. Oh iya gas, ya gas. Tabung gas. Halo, Mbak. Agak tahu, enggak tahu deh gue. iya dapat kompor Jadi, ada apa penting-penting. aku pilih aku Iyi. sendiri ya. Kalau oh, sampai filenya Sesti parah sih. Bahkan aku udah bikin strategi, tau gak sih sebelum main game ini? Tapi aku <tuh> malah lupa. Ya. <tuh> <tuh> Kasian. Yara. Eh bunuh saja aku. Kalau uh, oke, okay. Indira jadi tewas ya hari ini jam sembilan belas lewat tiga menit. Tewas itu. <tuh> <tuh> ya ampun. <tuh> pada pada. Emang Indira dapat ini. apa, Indira? Indira kamu dapat apa? ember <laughs> <gulungan> <laughs> pasti pasti dapat pan eh sih dapat ini ya Panci. sama. Oh, piring sama piring. Karena dua dapat wajan. <gulungan> beli empat lembar dapat dapat piring satu. <gulungan> Piringnya beli <gulungan> dari ini ya dari tempat sabun cuci. Iya. Bisa beli tiket dapat piring cantik? <laughs> <laughs> iya, piring cantik, okay, nah, kita kita. piring cantik Piring cantik Oke, lalu saya bisa nampak Kamu tau kenapa itu cantik? Enggak hmm? Padahal Karena cantik itu mana? relatif Aduh Tentu Kamu mau temen Oh, Piring yang biasa gitu, piring bening biasa gitu kan Kalau misalnya kita anggulis cantik itu kayak, ih apa itu gak cantik, tapi Kalau mesti kita anggulis itu cantik, makanya piring cantik Karena cantik itu relatif, jadi kalau itu dibilang oh, oke, okay, cantik dari sabun tapi, aku itu kinerja umat lebih baik. Tapi, aku punya kinerja yang lebih baik. Tapi, aku punya Dah, yang hmm? itu, itu. baik. yang pertama, baik. masa aku lagi kinerja um, yang pertama, baik. Ah, yang aku lagi Nyaman Asik. Asik. Umpuk, umpuk. Nyaman. Ya nyaman. Oh Allah. Udah petik sinar Indira sini. Indira sih. <ini>. <laughs> sih. Kok pilihnya butin. Aku udah banget lah kayaknya. Oh, papa Indira kamu ciri-cirinya. Tapi aku udah pengennya butin, Dar, tapi udah disebutin sama kamu, Dar. Oh, berarti kita Oh, berarti yang beda. Kamu, kamu sebentar dulu, aku pengen ngomong dulu ciri-cirinya Apalagi yang lain ya. Enggak ini. Eh pasti antara ini si ini pintar ini otak otak dah otak oh, Riska yang beda nyaman empuk sama dengan nah <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> tapi semuanya sama gak sih aduh ini nggak ada yang empuk aduh Swesti gimana sih Itu berarti berarti ciri-ciri lagi itu ya, daripada beda semua <laughs> Asya, <laughs> Yang bikin beda semua siapa ya? Temenan, <laughs> temenan <temenang. Udah>, uh. <laughs> Kalau temenan boleh gak? Darah pikir deh, Darah kan nyaman terus uh, Empuk, kalau oh, ya darah apa? Yang kamu dapat apa-apa Tapi gak bisa, gak bisa, kita ciri-ciri lagi Oke, okay, ya. ciri-ciri lagi bisa. Mulai dari Darah Ya sundar, ini aku eh tadi kalau yang indira apa ciri-cirinya indira kamu Kotak aku nggak tahu ciri-ciri uh, lain apa uh, lagi eh uh, uh, apa namanya itu um, one eternity later buat tidur di kepala oh aku terlalu oh. aku sama darah sama Affection, Rizka Dukung Dih, tunggu dulu, dari. aku coba menjawab ciri-cirinya Indira Lu, aku Kau banget loh Selalu <laughs> uh. ada di kamar Aduh Rizka Nyaman Eh, kok nyaman? <laughs> nyaman Tadi kan udah, kuadrat Nyaman, kuadrat Aku udah Siapa? Siik Asik, empuk, empuk, nyampe, oh, ya. lembut seperti nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, kata, -kata nyampe, ya, nyampe, ah, udah pernah nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, nyampe, Iya, tapi ada di kamar lembut lah, masalah. garing enggak garing-garing, garing-garing. aku bisa jadi Ariska dapetnya, iya, yang persamaan itu loh sama. Iya yeah, itu. Ya, jangan lar elahar eh, lagi kan? Darah sama Indira dapet dapat. Lahar ada di gunung api. Lahar mana ada lembutnya? Kamu kayaknya dapet, mana, dapet ada mana deh ya, Aris takut ya, dan dan aku, <tuk> ya, oh, tadi sih juga <tuk> <tuk> aku cuman tebak kayaknya kayak gigi sama kamu juga kayaknya kayak ya udah aku ini pelakunya <tuk> <tuk> udah ya jam delapan kurang 10 menit kamu minta. 1950 belas 12 dua belas Februari 2022 ribu dua puluh Jadi, Rizka HW menyatakan bahwa dia, oh. eh, jangan ngomong seperti itu. Iya, iya, eh iya, dia ya Oke, okay. -besa, itu? <laughs> Oke. Okay. Okay, jadi sebutin katanya. Ya, sebutin katanya. Darah kamu katanya apa, Dar? Kata yang dapat kamu dapat apa, Dar? Kamu apa yang, Dira? Bantal. Riska? Bullying. kan bener, Riska itu darah lama ya darah. ini tadi abis matiin kompor oh, maaf oh oke okay. darah kamu katanya apa tadi bantal tuh kan Riz kak bener kita menang dar aku tadi udah bilang si Rizka ini persamaannya kita soalnya sama-sama nyaman yang kamu aku aku sempat lupa Guling tuh apa soalnya hmm. aku nggak pakai guling oh uh, dia yeah, tidak bullying. Ada apa -apa. Iya hamnya, oh guling biasa. Aku udah guling. Kita itu ya, tarik injak, gulingnya kau harus Aku injek nggak pernah aku peluk. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> iya gulingnya tuh diinjek jadi dia dibawa di belakangnya tuh eh di di sempit gitu kan sih? <tuk> ya yeah, di, di ke sana gitu, jadi sempit. Kau, aku sih dipeluk Soalnya nggak ada ayam. ayam.